Baiklah persahabatnya selalu dimanapun Kalian berada untuk Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada sebuah unggahan spesial Foto cute dari Raja Travel Persahabat ya Masya Allah Luar biasa adalah kesayangan kita Semakin ceria semakin bahagia Momen ketika di negara Turki Persahabat ya Alhamdulillah Selalu banyak support dukungan Untuk pasangan terfenomenal ini Ada kalimat caption Yang dituliskan juga di postingan tersebut Aku selalu pergi ke gunung untuk Melihat keindahan, namun aku lupa ada yang lebih indah di rumah kamu. Happy weekend! Health sobat raja, waktu liburan semakin dekat. book tanggalnya dan packing koper, mukaan wah, wow, masya Allah, bang bersahabat ya. Happy holiday, masya Allah, mudah-mudahan saja selalu sehat, selalu diberikan kebahagiaan untuk idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut, tentu banyak tanggapan, banyak komentar respon yang sangat luar biasa dari para fans yakni dari akun Instagram iunisuryani.js62 Masya Allah, view-nya indah seperti yang difoto kesayangan warga Konoha Luar biasa banget persahabat ya, semakin bahagia, semakin selalu bangga mengedolakan Lesti dan kakak Rizky Bilar Berikutnya juga persahabat ya kita lihat, ada sebuah komentar lain dari akun real underscore X Excel 30 Wah, Masya Allah, fotonya bagus, sukses terus, Raja Travel Love, Masya Allah banget ya, banyak dukungan Banyak selalu support yang tulus dari orang-orang baik, yang selalu mendukung, mencintai, mensupport Lesti dan Bilar ke kabar berikutnya, kita lihat juga ada info penting dari ibu Harsiwi Ahmad. Kita lihat bersahabatnya ibu Harsi menginfokan bahwa bakal ada acara di Indosiar. Ini segera lahiran baby number 2 dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Wow, akan disiarkan di Indosiar nih. Mudah-mudahan juga baby L nanti akan disiarkan juga nih, persahabatnya secara live di Indosiar. Makin gak sabar juga menantikan. Tentu lahiran dari alasi kejuaraan Dan kita doakan juga untuk memahami Mudah-mudahan lancar dan semuanya dimudahkan Amin Ya Rabbal Alamin ada kalimat kalsan juga yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Ahmad. Sahabat, saya ingin membagikan berita bahagia untuk satu Indonesia, kebahagiaan Sultan Andara, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Untuk menyambut kelahiran anak kedua, baby number 2, mereka akan disiarkan eksklusif di Indosiar, Rans Entertainment dan Video.com. Bangga sekali ya kita akan menjadi bagian keluarga Raffi dan Gigi dan Arafatthar Pokoknya nantikan terus beritanya ya sahabatu Itu langsung dari Ibu Harsiwi Dan kita lihat juga di komentar ore Raffi Ahmad dengan berkomentar emar love 3 Wow Masya Allah Dan kita juga salvo sama komentar dari fans Sejati Leslar salah satunya dari akun Lesti Dilar galeri underscore mengatakan Masya Allah Tabarakallah baby Rans jadi nggak sabar juga nunggu babynya leslar Masya Allah banget ya yuk doakan mudah-mudahan lahiran dari diawawasi kejora nanti itu disiarkan live di Indosiar Amin ya rabbal alamin dan selanjutnya bersama ya aja kita lihat juga ke unggah berikutnya Wow ini tentunya penting juga semangat pagi di Jumat yang berkah ini di nominasi sosial media artis of the Year Alhamdulillah masih bertahan di Alasti di posisi pertama Ini di atas veteran Beto persahabat ya Yuk tentu kita jauhkan lagi poin dari idola kita ini persahabat ya Dengan Betran Beto mudah-mudahan saja bertahan Selalu kompak dan selalu solid dari fans sejati untuk mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Info ini juga kita dapatkan langsung dari sahabat Leslar Taiwan Kalimat caption pun dituliskan Vote, vote gas kui Say, gibahnya nanti siang ya Sekarang fokus kita voting Yuk bersahabat ya, kita diajak voting Mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kesayangan kita Selain nominasi sosial media artist of the year Kita juga harus mendukung dalam nominasi Song Writer of the Year, per komposer ya Komposter, Rizky Bilar Ini Alhamdulillah tentunya dipucu kembali, per ya. Yuk, dukung, doakan Mudah-mudahan karya-karya terbaik dari idola kita Selalu bisa mendapatkan penghargaan Amin, ya, robbal Alamin Selanjutnya, ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di pagi hari ini Di Jumat yang berkah ini, per sahabat Ya, berhati, Masya Allah Luar biasa banget, ya Kakak Bilar lagi, ngajarin keponakan tersayangnya main. Piano persahabat ya Masya Allah Yang diajarannya malah ngumpet persahabat ya Ini cute dan kocak banget ya <guluh> Kalsela dan Al ini tentunya ngumpet saat diajarin Oleh kakak Rizky Pilar Tuh aduh cute banget persahabat ya Hingga banyak dibanjiri komentar Banyak respon yang sangat luar biasa Dari fans sejati Leslot Lovers Yakni dari akun Instagram Chatim.koy mengatakan Masya Allah gua liat ini kok seneng Terharu ya Dia lebih milih ngabisin waktu di rumah Daripada nongkrong gak jelas Keluar paling buat meeting sama main bola doang Sehat terus abang Love love Dan berikutnya juga komentar lain Diberikan dari akun Milan7440 Lihat ini jadi ngebayangin nanti BBL udah lahir Papanya main piano BBL duduk di pangkuan papanya duh, cute banget pasti persahabat ya Mudah-mudahan saja selalu bahagia Dan selalu menjadi orang baik Dan menjadi contoh untuk semua banyak orang